Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya Robbal 'alamin. (Hadits Sahih Muslim Nomor 3) Kitab Mukadimah Bab: Teguran Keras untuk Dusta Atas Nama Rasulullah Alaihi Wasallam. Sahih Muslim 3 telah menceritakan kepada kami Suhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu ulayah dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik bahwasanya dia berkata Sesungguhnya sesuatu yang menghalangiku untuk menceritakan hadis yang banyak kepada kalian adalah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang sengaja melakukan kedustaan atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka.